Dalam pertandingan babak 16 besar Euro 2020 yang mempertemukan Spanyol melawan Kroasia, ada momen unik yang terjadi yaitu kala kiper Spanyol Unai Simon secara tidak sengaja gagal menerima operan dari Pedri pada menit ke-20 dan mengakibatkan Spanyol tertinggal 1-0. Nama Simon pun akhirnya terpampang sebagai pencetak on goal Spanyol. Namun, tak lama setelah itu, di sekitar penghujung babak pertama, UEFA dan perangkat pertandingan Euro 2020 meralat putusan tersebut. Gol bunuh diri Spanyol yang sebelumnya tercatat atas nama Unai Simon, diganti menjadi atas nama Pedri. Namun yang menarik, catatan gol bunuh diri itu menjadikan Euro 2020 sebagai turnamen akbar sepak bola antar negara Eropa yang paling banyak menghasilkan gol bunuh diri. Dalam catatan di situs UEFA, Total sudah 9 gol bunuh diri tercipta sampai babak pertama laga 16 besar antara Kroasia melawan Spanyol tadi malam. Pedri tercatat sebagai orang kesembilan yang membuat gol bunuh diri dalam ajang Euro 2020 ini. Sebelum dia, ada delapan orang lainnya yang sukses mencatatkan namanya di papan skor dengan memasukkan bola ke gawang sendiri. Gol bunuh diri pertama di turnamen ini dibuat oleh Merih Demiral pada laga melawan Italia. Kemelut yang terjadi di depan gawang Turki membuat bek asal Juventus itu salah mengantisipasi bola. Dan akhirnya bola mengarah ke gawangnya sendiri. Gol itu adalah pembuka dari parade gol bunuh diri selanjutnya. Berikutnya ada nama Wozje Sessny. Sessny melakukannya pada laga pembuka grup M menghadapi Slovakia di Stadion Krestovski, Saint Petersburg. Tendangan keras pemain Slovakia yang membentur tiang gawang lalu memantul terkena kepala sang kiper yang akhirnya berbuah gol. Back berpengalaman timnas Jerman, Matt Hamels, juga tidak luput dari kesalahan. Halawan bola yang tak sempurna dari sang back membuat timnya harus kalah 0-1 dari Prancis di Allianz Arena. Gol itu termasuk salah satu gol bunuh diri yang indah hasil kolaborasi antara penyerang dan pemain bertahan. Pertandingan antara Jerman melawan Portugal di Allianz Arena mungkin juga tercatat sebagai pertandingan yang paling merugikan bagi Portugal. Bagaimana tidak, mereka harus kehilangan dua angka akibat kesalahan pemainnya sendiri. Mimpi buruk itu diawali oleh kesalahan Ruben Dias. Berawal dari umpan silang dari sisi kiri pertahanan Portugal, Ruben Dias mencoba menghalau dan meng bola. Namun sayang, bola justru mengalir deras ke gawangnya sendiri dan Rui Patricio pun Terpaksa harus memungut bola dari gawangnya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, kini giliran Rafael Guerrero yang melakukan kesalahan fatal dengan kronologis yang hampir mirip-mirip. Namun, dari sisi kanan, Rafael Guerrero seolah menerima umpan manis dari Kai Havertz, lalu menjebloskannya ke gawang sendiri. Gol ini mungkin akan menjadi pesaing gol mat Hamas sebagai salah satu gol budiri terindah di ajang ini. Kiper timnas Finlandia yaitu Lukas Radeki Mendapatkan kesialan yang sama dengan Cesny Dalam pertandingan melawan Belgia Radeki awalnya ingin menepis bola sundulan Thomas Bermalen yang membentur tiang Namun sialnya justru si kulit bundar malah membentur tangannya dan masuk ke gawangnya sendiri Nama Martin Dubravka tercatat sebagai pemain selanjutnya yang juga memasukkan gol bunuh diri Tidak kalah konyol dari yang sebelumnya Kesalahan yang dilakukan kiper Newcastle United ini terjadi saat laga kontra Spanyol. Saat itu bola dari tendangan keras pemain Spanyol membentur mister gawang. Bola memang dalam keadaan 50-50 antara masih di dalam lapangan atau sudah keluar. Niat awal ingin meninju bola yang melambung tinggi, bola itu justru seolah dismes ke dalam gawangnya sendiri. Sayang sekali gol ini dinobatkan sebagai gol terkonyol sepanjang sejarah Euro. Padahal gol ini sangat indah ya. Pada laga yang sama, Juraj juga melakukan hal yang memalukan, tapi berbeda cara. Sang pemain awalnya ingin menghalau umpan silang dari pemain Spanyol, namun apa daya bola malah memilih mengarah ke gawangnya sendiri. Aduh, sayang sekali ya. Dan yang teranyar adalah gol bunuh diri dari timnas Spanyol yang tercipta dari kerjasama Apik Pedri dan Unai Simon. Umpan deras yang diberikan oleh Pedri gagal diterima dengan baik oleh Simon alhasil bola menggelinding menuju gawang mereka dan membuat Spanyol ketinggalan satu angka gol ini merupakan salah satu gol terkonyol di ajang ini meskipun pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Spanyol dengan unggul 5-3 di babak pertambahan waktu Mungkin catatan ini masih akan bertambah pada laga-laga selanjutnya karena tensi yang tinggi dalam pertandingan ataupun atmosfer stadion dapat mempengaruhi mental dan permainan pemain secara keseluruhan sehingga memberi peluang munculnya kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal.